Yo what's up guys kembali lagi sama gue di channel Bang Pau Kali ini gue ingin meneruskan game GTA 5 di story mode Oke langsung aja kita selesaikan misinya di GTA 5 untuk story mode, kita pakai Michael. Ini misinya sudah ada di Michael Franklin-nya. Si Joninya nya udah, udah ada kerjaan lagi. Mungkin nanti gua lihat-lihat lagi, dia ada misi apa kagak? Oke, okay. kita selesaikan misinya si Michael dulu. Oke, okay. langsung aja kita ke tempat misinya. Kita pakai Mini Cooper. Oke. Okay a few moments later sulit-sulit jalanannya, sulit guys waduh, ayo, udahlah, udahlah. udah lah, udah lah emang oh ngga Okay, ini sudah oh. Sudah ada misinya si Michael ini okay? misinya di episode ketiga. 3 Just fuck tahu di deskripsinya episode ada 1 2, <laughs> Oh ini kita suruh jalan. Ini, ini jalan kaki kita. Gitu. Suruh, suruh olahraga. Oh, kita masih Gua kira suruh, suruh jalan aja gitu, pakai oh, an lari aja yeah, your uncle was dia ngarang yes. Although that yang paling kenceng bos Oke Run I could you one those dilawan enggak nggak bakal bisa guys Sumpah oh, dah Awas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 Nggak, nggak bisa lari guys di sini nggak bisa lari guys ya gimana nih guys aduh gimana sih adik-adik ini nggak bisa lari aduh kita kalah guys waduh waduh waduh waduh Waduh, stamina stamina stamina stamina gimana ini stamina oh waduh oh, darahnya sekarat eh sekarat iya berkurang gara-gara gak -gara ada stamina guys stamina dirik tolonglah ya kalah nih. kita juara dua karena gue nih ya deh lu yang menang ini gua di kalah di di <tuk> tadi gue menang tadi gue yang menang gara-gara ada nggak ada stamina gue wah kalah nggak boleh nggak, nggak boleh sampai kalah gitu guys oke oke oke oke oke gitu maunya tadi tadi salahnya Oh yuk. Ya. Luamat. Mutong jalan, mutong jalan, mutong jalan beruamat ambil. Luamat jalan, mutong jalan guys, jalan, mencurang ya. Iyalah. Karena kita tuh ini. Iya kenapa guys? You make me Adik, oh adik, adik, -adik ini. Terlalu cepat Mereka dia ini. The... Terlalu cepat, guys. No, waduh, waduh, waduh, waduh. Yeah, hmm, mendingan gua udah tekan aja sampe stamina -nya sampai stamina-nya meninggu, sampai stamina-nya habis. Adik-adik sabar, adik-adik. Ini lagi fokus adik-adik. Yo, usah sale tangga. Udah amat. usah sale tangga, guys. Nah, kalau lewat tanggal, lama Bang Po. Jangan dilawan, sumpah dah jago. Bang Po, hmm, okay, tanggal nih, lompat aja udah. Oh, lompat udah, biar cepet, guys. Gece okay, lah Adik-adik Bang Po. Mau dilawan, adik-adik gak bisa. Adik-adik, oke. Okay. Tidak, tinggal jauh dia Uh, stamina nya naik Sangnya naik Jadi 80% ya Adik-adik ini -adik, gimana nih Waduh, nih, udah stamina kita udah habis nih Kurang darah ya, ya kita menang lah guys Gimana sih, adik-adik Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Jantungnya sakit Wuh, menang Adik-adik uh, gimana sih Bang, bang, bang, mau adik-adik ya Aduh. You're lucky I'm for a ah ini gimana? Gue nengap. Oh sudah selesai kah? Oh kita kita ini. Kita save dulu ya. Pertama kita save dulu guys. Mesin paset. Oke. Okay. Misi pertama sudah selesai. Kita langsung aja misi kedua. Misi pertama itu lebih easy cok. Wah kalah. Adik-adik, ini mobil keren banget. Adik-adik, lanjut. -adik. Assalamualaikum, adik-adik, <tuk> jangan ditiru. Adik-adik, ayo! -adik. Oh, oh, yeah, eh, mati orang ya? Ket Ketabrak udah oh, kabar. Oh, nih, kita ke sini, ya okay, guys. Excuse day. me sir, can I talk to you for a second? the fuck are you talking about? I am talking about a hotline straight to heaven. That this state makes illegal. Yeah, this is what I'm talking about. I don't give a fuck about reform. They rigged the vote. I saw the ballots. it's a lie. It's democracy at work, amigo. I'm nah, I'm not a drug guy. This isn't bushweed. This is mana. I grew up myself. No paranoia, no weirdness A passport to nirvana Yeah, here, you hardly feel it yeah, I smoke all day and I'm fine. It's a pure, mellow high. But I do get concerned about the monsters yeah. I mean I'm sure they're nothing serious, 2 4 Oh my God Ya yeah. ini jadi gratisan guys. What the hell? Here we go. Here we go adik-adik jangan ditiru adik-adik ini. Ini ini stress adik-adik. Kita ikutin jadi woi woi Alien guys. Woi bro. Alien. Ketika ada alien kita kita mencari senjata yang paling bagus Adik Adik. Adik Adik kenapa dia ada laser Adik Adik? Oh, Adik Adik serem Kelisan Adik Adik. Wah, <guluh> curang Anda. Anda curang. Kita kita jadi jadi pahlawan Adik Adik. Ternyata kita jadi pahlawan. Adek, Adek. Adik, adik, adik. Oh my god Adik-adik kita jadi pahlawan adik-adik Pahlawan Adik-adik Ini -adik. tahun berapa adik-adik ada alien gini adik-adik sih sudah singgah di di bumi adik-adik saya baru tahu adik-adik waduh -adik. tidak tahu berapa ini adik-adik Alien sudah ada di bumi adik-adik hati-hati adik-adik ini kenapa ada yang di atas dah sorry betah oke okay, adik-adik kita jadi menembak handal Mana oh, lagi? Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Sudah <tuh> <tuh> Tidak, adik adik Sudah adik sudah Kenapa adik-adik we discuss globalization adik adik, the state, state. ada lihat sementara adik-adik dia singgah nyari cause. nyari kopi mungkin terus kalau oh mesin baset udah nice mesin ketiga sudah selesai dan diselesaikan nama si Michael untuk memusnahkan Alien, adik-adik. Alien sudah ada di bumi, adik-adik hati-hati, adik-adik. Alien sudah depan rumahmu, adik-adik. Hati-hati. What the fuck? A few inches later. Si bagus bang. Ntar, ntar, ntar, bang. Tinggal <tuk> <tuk> aja lu. mati anjing orangnya sumpah mati mati enyah walah ditabrak lagi jangan nih jangan ditabrak udah mati Rant. orangnya jesus nih gua hate to do itu <susuk> jatuh matikan adik-adik tabrak sama saya adik-adik karena saya kuat adik-adik Oh, langsung kita ke rumah. bagus tabrak pula. Hai, ke gerbang bangun. Hai, adik-adik, ini di sebelah. woi, adik-adik, ini woi, ini tiba-tiba di depan loh. Oh, gimana sih? Oke okay lah, nah, kita punya punya dua mobil oke langsung aja kita ini mobil utama kita ya kan main cover, ya ya yeah, ya yeah, gak ada yang punya ya ah goblok hmm. kok ke ko kesini lagi bisa kesini lagi kok ko. bisa kesini lagi ah. ya yeah. oke okay guys sampai sini aja di episode keempat di misinya si Michael Nanti kita teruskan lagi Di episode selanjutnya Di GTA 5 Story mode See you next time Goodbye Peace Cus